Ambil oksigen. Buang CO2. Tarik lewat hidung. Buang lagi. Bisa lihat saturasi saya. Ambil Seorang nafas. Dosis, ya. Lepaskan. Saya lebih pelan. Lepaskan. Ambil nafas dalam. Lepaskan. Ambil nafas.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 Lepaskan, tarik nafas dalam, lepaskan, tarik nafas, lepaskan, nikmati oksigen, gratis dari Tuhan, ambil obat, hisap kuat, lepaskan. Bapak, Ibu, kalau mau satu-satu saya, maka satu-satu saya selalu seratus, sudah sejak tadi hingga sekarang satu-satunya seratus. Tarik kuat-kuat, hembuskan. Tarik kuat-kuat, hembuskan. Tarik kuat-kuat, hembuskan, hembuskan. Ambil nafas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 lepaskan ambil nafas lepaskan tarik dalam-dalam lepaskan kalau mau lihat tarik dalam-dalam saturasi saturasi saya dari hitungan ke-50 tadi sampai sekarang tarik dalam-dalam diolah nafas saya berbicara, ya seperti ya Tetap seratus. Lepaskan. Saya nafas, bisa beri, tarik dalam-dalam. Lepaskan. Dalam, saya akan, bawah, satu, satu, lepas satu, lepas saya, saya akan lebih pelan. Lepaskan. Bagian terakhir. Lepaskan. Ambil Tuh. nafas. Lepaskan. Tarik kuat-kuat.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 saya sehat ambil nafas lepaskan ambil nafas lepaskan ambil nafas lepaskan ambil nafas Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas. 175. Bagian terakhir lebih pelan. Ambil nafas.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 nyaman ah, baru buka mata selesai ya Bapak Ibu bisa ngelihat saturasi saya masih 100 dan kalau tadi Bapak Ibu banyak ngelirik-ngelirik, buka-buka mata tadi saya lupa rekam sadar-sadar baru hitungan ke-25 paling 50 tadi saya rekam dan sejak hitungan yang ke-50 ya tadi saya saya tunjukkan begini gitu ya saturasi satu saya 100 ya masih sampai sekarang ini eh, 100. Tapi ini tidak kemampuan seperti ini nggak langsung ya. Saya dulu butuh waktu satu bulan lebih untuk mencapai 100. Itu pun nggak stabil di 100 seperti ini. Ya begitu selesai bernafas yang pelan-pelan turun lagi. Bahkan kalau olah nafas 100 kali itu, eh 200 kali itu awalnya yang ke 100 baru bisa saturasi pentok ya. Awalnya malah 50 baru bisa 100 gitu ya. Nah, ini udah mulai turun 99 ya. Dan nanti saya tarik nafas lagi. Nah, naik lagi 100 ya. Naik 100. Jadi, turun lagi ngomong ya kan. Turun 99, tapi rata-rata saya 98 kalau dalam keadaan sehari-hari, pada lulus 95 96. Nah. Maka Bapak Ibu jangan misalnya kok saya belum bisa 100 ya sekali lagi kalau alat saturasi alat oximeternya dua digit ya nanti pentoknya di 99. Oh, angkanya cuma dua gimana mau 100. gitu ya nggak apa-apa ya 99 itu udah bagus banget nah ini sekarang kita saya akan rekam dulu ya stop dulu ya